Amen. <laughs> Sebagai seorang perempuan yang mandiri, aku selalu memprioritaskan diriku di atas segalanya. Bertanggung jawab atas situasiku sendiri, menjadi sukses di atas kakiku sendiri, dan mendapatkan kebahagiaan dengan usahaku sendiri, itulah tujuan hidupku dulu. Dunia mengajarkan, Ketika lahir dan tumbuh, memiliki pendidikan yang bagus, pekerjaan atau bisnis yang mapan, membangun keluarga yang harmonis, hidup enak dan jaminan hari tua adalah tujuan hidup. Rick Warren dalam bukunya The Purpose Driven Life menjelaskan, bahwa tujuan hidup orang percaya jauh lebih besar daripada prestasi pribadi. Karir, ambisi, ketenangan pikiran, bahkan lebih besar dari sekedar tujuan keluarga. Lebih lanjut dia mengatakan, jika Anda ingin tahu mengapa Anda ditempatkan di planet ini, Anda harus memulainya dengan Tuhan. Anda dilahirkan oleh tujuannya, dan untuk tujuannya, jika kita ingin mengetahui tujuan yang Allah tetapkan bagi manusia dan khususnya bagi orang percaya, kita harus melihat apa yang Tuhan tuliskan di dalam kebenaran firman-Nya. Sambung. Sambung. Sambung. Sekarang, izinkan aku bertanya, apa yang menjadi tujuan hidupmu? Berapa umurmu sekarang? 20? 30? 40 atau lebih? Jangan sampai di usia kita yang sudah sangat matang, kita masih mempertanyakan hal ini. Kenyataannya, banyak yang belum tahu jawabannya, karena kebanyakan dari kita punya persepsi tujuan hidup hanya ingin menjadi sukses. Karena ingin diakui orang lain, ingin validasi sosial. Kebenarannya adalah Tuhan memiliki tujuan menciptakan kita di dunia ini menurut gambar dan rupa Allah untuk hidup dan berkuasa untuk memuliakan namanya. Mulailah hidup menurut apa yang Tuhan inginkan, bukan apa yang dunia inginkan. Bagaimana kamu mencapai tujuan hidupmu? Seringkali kita mengatakan ya pada hal-hal yang tidak begitu esensi, yang tidak sejalan dengan tujuan hidup kita. Mulailah mengatakan tidak untuk hal-hal yang tidak sejalan dengan nilai-nilai tujuan hidupmu. Mulailah menetapkan prioritas dan komitmen untuk melakukan kegiatan yang berhubungan dengan goalsmu. Ingat, waktumu berharga. Pikirkan hal sederhana apa yang bisa dilakukan sekarang. Jangan terjebak dengan hal besar yang bisa dilakukan di masa datang. Tetapi mulailah dengan melakukan hal kecil yang sederhana yang bisa dilakukan sekarang. Tuhan menganugerahkan kita dengan kemampuan kognitif yang bisa merencanakan sesuatu dengan sangat detail. Gunakan ini untuk membayangkan setiap target yang ingin kamu capai di setiap aspek. Apa yang kamu pilih hari ini? Akan menentukan keberhasilan di masa datang, jadi libatkan Roh Kudus dalam setiap keputusan yang kamu ambil. Kristus adalah harta yang paling berharga. Dia memberi kepenuhan dan keutuhan dalam hidup kita, karena semua yang telah Dia lakukan untuk kita. Memuliakan Yesus dalam segala hal, dengan cara hidup kita, cara kita berpikir, baik pada waktu kita makan dan minum. Ketika kita diciptakan untuk kemuliaan Tuhan, jangan sia-siakan kehidupan kita, tetapi jalanilah hidup dengan tujuan. Sekarang kamu mungkin sedang duduk dan menonton video ini, mulai memikirkan merencanakan, mengevaluasi, dan mendokumentasikan tujuan hidupmu. Mulailah hari ini. Mulailah sekarang.